Hmm? Tidak harus mereka melakukan sahabat Ini cara untuk memperolehnya Ketakwaan kita harus tinggi Di antaranya adalah Jangan pernah berpikir yang maksiat Paham? Contoh-contoh ya Sampai kan ke pasar Jangan pernah berangan-angan Sesuatu yang tidak dihadirkan oleh Allah Orang yang pangkat derajatnya tinggi. Orang yang dikersake kekusi Allah. Mendapatkan rezeki tidak harus bekerja. Banyak ulama-ulama ahli tasawuf, ahli zuhud, ahli waro mengatakan. Pangkat derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh para ulama Ulama-ulama yang didatangkan oleh Allah, Rizki tanpa kerja, dan hatinya sama sekali tidak bertaluk dengan harta benda. Hmm? Jadi, taluknya ta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau-beliau mengatakan bahwa ya fi beliau fil Fila Aldi ialah Allah wa fi beliau-beliau mengatakan bahwa tiada Orang yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang mencukupinya. Bila mana Allah Swt mencukupi kepada seorang hamba, maka digantungkan pada ketakwaan. Semakin ketakwaan ada itu tinggi, maka rizki yang mutajarid itu semakin tinggi. Tapi kalau kesampian kakian maksiat uh, wen ada mangga, ada sokendang. Kalangan tertentu itu dapat rezeki dari Allah Tidak harus kerja, tidak harus dapat uang Tidak harus masak, bahkan tidak harus makan Beliau dikersaki Allah ta'ala kenyang secara alami Makanya banyak ulama mengatakan Saya 30 tahun belum pernah menyentuh makanan dan minuman Paham? Ini mati, sing mati itu orang-orang yang ahli maksiat modern, Paham? Paham? Kalau orangnya ahli maksiat modern, modern mati Kamu gak makan sehari terus Hewannya kayak memlebu alam gubur itu Itu gara-gara kebanyakan maksiat Orang itu kalau kebanyakan maksiat seperti itu Kalau orang benar-benar takwa Allah Hilang sirna semuanya um Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah Allah di mereka-mereka itu yang yakinnya kepada Allah totalitas. Walladina takau. Hmm, Walladina amanu. Hmm, dan mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang alul takwa. Hmm, makanya apa itu? Kalau kamu ingin menjadi orang yang mutajarid, ya, itu caranya atau takwa wahai kesempatan itu tenangan, tenangan. Hmm. Sampai Ian buaya, memegang HP ono cewek, cewek lewat wimbo untuk jumzizana. Bagaimana kamu ini orang kalau makannya tidak ngambil di dapur nggak bisa? Itu makanan berdatangan percaya nggak? Percaya. eh huh? bedanya apa kamu sama saya? Sama saya itu nggak perlu ngambil di dapur itu makan udah nyampe di di, di, di kamar saya tadi. tadi pagi kan banyak tamu-tamu makan semua, memang saya sengaja. Menggu, menggu, ayo, ayo, tak mulai, tak mulai, tapi saya enggak nggak makan, Makanannya saya keluar tak main no obong, <laughs> eh? eh? apa yang terjadi sih pak? Ini tadi kan eh? saya di kamar, masya Allah, di kamar ada makanan nih, ada nasi, ada lauk, sebuah orang kalung, nggak begitu lama itu ada si mila yang gua, gua tuntunan gua, kemudian saya berdiam saja di apa itu hmm? di atas saja deh. Saya pengen uji coba sampai dimana Allah memberi makan sama saya. Masa Allah, nasi itu bisa terbang sendiri, Pam, Istri saya diulang, Paham? Itu bisa terjadi kepada siapapun. Dengerin itu takwa Allah, takutnya kita kepada Allah. Sampai saja, katakan ngawur. Enggak punya sandal, nggak orang. Bagaimana kamu bisa? Hm? Orang-orang hmm? yang mutajarid Adalah orang-orang yang Rizkinya dicukupi oleh Allah ta'ala Tidak harus melakukan sabab hmm? Tidak harus mereka Melakukan sabab, ini cara untuk Memperolehnya, ketakwaan kita Harus tinggi Di antaranya adalah, jangan pernah Berpikir yang maksiat Paham? Contoh-contoh ya. Sampaikan ke pasar Ada orang jual buah Sampai melihat mangga, aku ngomongin, uh, Itu bagian dari mademasiat. Dengerin oh. itu. Kamu menikmati di dalam kolbu, bam. Apa bedanya? Kamu melihat ada mangga, ada pepaya, sing, eh, uh, itu wah, kalau diberi wenaik, uh, ini panas-panas, semangka. Itu sama persis ada perempuan cantik lewat, terus kami nggak cantiknya masa upoh sama gitu sama sama sama menikmati sama sama menikmati di dalam kol kolbu paham, paham. masiak itu jangan dilakukan Sampean mendikat rumah bagus sampean ngomong ini wah wah eh wah ini kita gitu, tiomaku itu bagian dari budaya berarti kamu tidak ikhlas dengan apa apa yang terjadi pada diri anda yang terutama pada diri anda itu disyukuri apapun yang terjadi Pak. Alhamdulillah. Eh. Disyukuri kamu punya uang nyampe melejatan di ATM, disyukuri alhamdulillah Kamu punya mobil marem-marem nyampe koyok tukang parkir. Alhamdulillah disyukuri, ojo diratapi. Eh. Nah, kalau gitu nyukuri bisalah usaha <laughs> Tapi kalau saya kira, kira mulai maksiat. Eh. Eh. Jangan pernah berangan-angan sesuatu yang tidak dihadirkan oleh Allah. Enak Enaknya dadi cacili di hidung membek ngene iki aku dadi cacili meneh enak. Maksiat. Dengerin itu. Hah? Hmm? Dengerin ya. apa itu enak ya. Jadi ini Ustaz Anwi, kucing itu enggak enggak enggak enggak ada enggak ada dosanya mencuri, merampok, berbuat jina, Wah, enak dadi kucing ya. Wah, ini kamu jadi kucing Ini termasuk masjid nih itu enggak menerima apa yang terjadi Wah, Wong Itu bagian ngono kok kepengen <tik> muta jarit Yaudah, Bagaimana kamu <tik> dengerin itu eh? kamu tidak bisa menikmati apa-apa yang terjadi Barang siapa yang tidak bisa menikmati di saat dia fakir Barang siapa yang dia tidak bisa menikmati di saat dia enggak punya uang Barang siapa yang dia tidak bisa kita menikmati saat sakit, di saat mereka didatangkan oleh Allah musibah bencana, orang ini tidak akan bisa syukur. Hmm? Di saat ada gempa bumi, wuuur, langsung bangunan roboh. Tidakkah sampaian begitu keburukan? Enggak, Jadi ini apa? Di apa itu beton besar itu runtuh. Sampaikan begini, satu hari, dua hari gak ada orang, yang ngomong minta tolong Raizal, sebab ini tertekan. Tiga ringan, bantu jualin label dari, nyampe mulai sampaikan melihat ada apa itu, ada semut-semut yang berdatangan menggambiri kamu. Wih, tidak, tidak, enggaklah, emm, woi, sedikit, sedikit, Tangan kamu keburikan kabel, cuma diaanu, oh, nanya, emm, woi, macam-macam, woi, nyokotin nyampe kenyang, sampe ano beruntak. Ini nanti orang kalau diberi nikmat oleh Allah nggak bisa mensyukuri. Dengerin Pak Ikhlaskan ha? Ekklaskan. Nyampe sampean itu, terus sampean satu bulan di situ nggak ada yang nulung sama kamu. Ikhlaskan Hah? Ikhlaskan Ini nanti kalau sudah 40 hari nggak makan nggak minum dan cium, keramat kamu keramat keramat. Kamu akan dijemput. Saking keramatnya kamu akan dijemput seorang malaikat saya enggak kamu akan dijemput malaikat Alhamdulillah orang itu kalau ikhlas itu apapun keadaan itu santai enggak pernah mempermasalahkan makanya berlatih-berlatih-berlatih berlatih mulai sejak dini ini nanti kalau kamu bisa seperti itu atau kamu akan didatangkan oleh Allah Rizkun min itu ya Rizki yang tidak pernah terduga bahkan seumpamanya zaman yakin kepada Allah bahkan zaman berani nolak kiriman aku yakin Allah akan ngirimi sambil kalau nggak percaya buktikan saya itu punya teman itu kalau butuh uang ini dileleh tidaklah anggen juga saja deh tidaklah mentu duitnya mentu duitnya sejumlah yang diinginkan heh tidaklah pan nya bilang itu dileleh mentu duitnya seratus rupiah kabitu pan zaman dulu He? He? Dia tidak makan tujuh hari tujuh malam. Tidak keresahan itu ya Allah. Honor, rizki, minahe itu laydasim. Honor yeah? Ono wong dari berkat karena kami. Paham? Hmm. Sah cukupan. Yeah? Tidak pernah murah. Ini ini zaman zaman tuh dilatih, dilatih sejak dini mungkin didati. Apapun ada keadaan apapun, ada bul dik. Geru geru geru geru geru zaman rasa bingung, rasa khawatir biasa. Hmm? Jadi, bahkan orang-orang itu, kalau benar-benar mukmin, kalau benar-benar mukmin, kalau ada khawatir "Waduh, itu lampu muat, langsung ada angin puting beliung, oh, madur roboh, kalau benar-benar mukmin, kamu seneng kan?" Hehehe, hehehe, ada si Arus soal ini, si orang-orang soal tapi nak wongi, kaki yang masih atmosfer, waduh, waduh, mati aku, mati aku, paham kan? Dengarin, paham tadi, hehehe, Dengerin dengerin kamu harus menjadi hebat. Mulai sekarang ya, dilatih sejak dini mungkin. Maksudnya, kalau kamu rafa, rafa ini gak pernah jajan ya, Pak? Ya, gak pernah jajan ini. Napa pernah ya? <tuh. <tuh. Ngaku dia <tuh>. dilatih, rafa dari anyaran gak pernah minta kiriman. Bahkan kalau uangnya ini setiap bulan, akhir bulan uangnya turah, itu diantarkan ke saya. Lu ngini kio santri, ini lu rafa Kapi. Boleh, aku suka yang dada aku. Ini kursi-kursi kok mas permata. <laughs> Dengar ini. <laughs> buah agenmu luar biasa, bagian buaya. Semoga saja hidup kita diberkahi oleh Allah. Pikiran kita semakin fresh, hati kita semakin fresh melihat dunia itu ini Allah benar-benar ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala min ajrul alamin alhamdulillahi alamin Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalu wa rishalan halal thoyyiba Allahumma asina kibatan fi umurik kulliha wajilna min hajjid dunya wanda bil ajr Allahumma inna na'udzubika min jadil bala'i wa dhil sakhasi wa ilku jawsam tatil 'inda sallallahu alaihi wa al-fatiha